Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban halaman 77 pada matematika volume 2 kelas 4 semester 2. Baik, di sini ada 5 soal latihan yang perlu kita jawab. Ya, ini perlu kita jawab ya. Baik, kita akan jawab untuk soal Ayo ubah pecahan campuran ke pecahan tidak sejati dan pecahan tidak sejati ke pecahan campuran atau bilangan asli. Baik, nanti kita akan ubah pecahan campuran menjadi pecahan tidak sejati dan pecahan tidak sejati kita ubah menjadi pecahan campuran atau bilangan asli. Baik, kita akan jawab dari soal yang pertama dulu. Oke, di sini kita tulis soal yang pertama. Kita pakai warna hijau, warna biru ini. Oke, warna hijau aja ya. Kita pakai warna hijau. Oke, soal nomor satu Saya akan jawab di sini dulu. Soal nomor 1. 4, 2, 3. Nah, ini kita akan ubah menjadi pecahan tidak sejati ya ternyata kita ubah menjadi pecahan tidak sejati maka sama dengan okay, caranya adalah caranya kita tulis dulu per 3 kemudian kita buat di sini dalam kurung 3 dikali 4 tutup kurung kemudian kita tambahkan dengan 2 maka kita tulis per 3 3 x kita tulis 12, ditambah dengan 2. Oke, maka nanti kita ketemu hasilnya 12, 12 ditambah 2 menjadi 14 per 3. Maka untuk soal nomor 1 jadinya adalah 14 per 3. Berikutnya soal nomor 2. Oke, Oke saya tuliskan dengan besar-besar ya. Oke, soal nomor 2. 2, 1 per 6. Oke. Caranya sama kalau kita ubah menjadi pecahan tidak sejati caranya adalah kita tulis per dulu kemudian di sini kita tulis 6. Nah, maka kita naikkan di sini tutup kurung oh, buka kurung ya 6 dikali dengan 2 ditambah 1 sama dengan per 6. kali 2 12 ditambah dengan 1. 12 tambah 1, 13, 1, maka jadinya adalah 13/6 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 14 1, 1, 1, 1, 1, per 1, 1, 1, 1, 1, kita 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Perempat. Nah ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Baik, 13 dibagi 4 itu kan jadinya berapa? Yang mendekati 13 dibagi 4 mendekati berapa? Mendekati 3 ya. Maka kita 3 terus di sini ya mendekatinya 3. Maka sekarang 3 dikali 4 itu berapa? 12 ya. Maka 12 ini, 13 dikurangi 12 menjadi 1. Maka di sini 1, di sini 4 menjadi 3, 1 per 4. Oke, untuk soal nomor 4, 9 per 5. 9 5. Nah, 9 dibagi 5. 9 dibagi 5 itu mendekati berapa? Yaitu mendekati 1. 9, 1 kali 5 adalah 5. Maka 9 dikurangi 5 adalah 4, maka 9 dikurangi 5. 9 5 adalah 4, maka di sini per 5, maka 1 4 per 5. Oke, kita terus jawabannya di sini. 3 1 per 4, di sini 1 4 per 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5, 8 per 2 ke 8/2 ini sama-sama kita bagi 8 dibagi 2 adalah 4 jadinya adalah 4 maka di sini 4 Baik nanti kita lanjutkan ke halaman 79